Halo kawan wiki selamat datang dalam acara ngobrol wiki bersama Wikimedia Indonesia mudah-mudahan kawan-kawan semua dalam keadaan sehat dalam keadaan baik perkenalkan nama saya Rahmi dalam acara ngobrol wiki kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat spesial yaitu salah satu sukarelawan Wikimedia Indonesia yang kemarin mendapatkan penghargaan Wikimedia of the Year 2021 untuk kategori pendatang baru terbaik. Nah, bagi kawan-kawan yang kemarin sudah mengikuti Wikimania 2021 mungkin sudah familiar ya dengan penghargaan Wikimedia of the Year ini dan memang kebetulan salah satu pemenangnya eh, berasal dari eh, Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang kemarin tidak mengikuti Berikut kami tayangkan videonya. Silahkan ditonton ya, teman-teman semua. So the first exciting new category is newcomer of the year. And Jimmy, if you can hear me, um, what do you, why do you think it's important to celebrate newcomers? So uh, newcomers, you know, Murad, it might be best if you just stay on while I'm talking because every time you go out, when you come back, I lose a bit and we just have a chat um but uh yeah so newcomer of the year so newcomers are are crucial to our movement and uh obviously over time uh people come into the community Work. Do, and Eventually, people may move on. They may find a different hobby. They may, uh, you know, tired of doing it, or uh, goodness knows, they're not getting any younger, and so forth. And so, bringing new people in, uh, new energy, new excitement uh, is always important. And so, recognizing newcomers, and it's it's a moment for all of us old timers to reflect on what can we all do to to help those newcomers, to bring them in, help them become amazing Wikipedians, Wikipedians uh and so yeah newcomers fantastic great and so i think we have a a little surprise video to watch from this yeah, these are fun i start uh, my journey in wikipedia in 2019 and i uh, i join and um bali wikipedia Uh, the first uh, workshop that I joined is uh, WikiLati. WikiLati is one of workshop for newcomer like me. Uh, but um, in the first time, uh, I joined um, WikiLati, I um, really interesting to to know, learn and uh, learn more about uh, Wikipedia. I interest in South Korea, uh, so. Uh, I make uh, I make article. Uh, I made an article about um, uh, the culture of South Korea and about the movie in Korea. In twenty I start to concern in uh, Wikisource in Balinese Wikisource. I really uh, excited when I uh, I try to share my my knowledge with others and make communicate, and intense communicate with uh, my member in the Balinese community. And uh, speaking of friends, I, I think there's somebody new on the call? Hello. Yeah. Hi, huh? it's me, Jimmy Wales. So, um, I've popped on the call for uh, a couple of reasons. First of all, as you may know, I'm a huge advocate of the smaller language versions of Wikipedia all around the world. Um, and, uh, so been very interested in your work in Balinese Wikipedia, but also the, the community nature of the work. Actually, when I just came on, you, you sound like me talking about, uh, getting people involved in the excitement of sharing knowledge. Um, and, um, as you know, every year we have, uh, a set of awards. Um, and this year we're introducing a new award called newcomer of the year as a part of the Wikimedian of the year awards, and I'm awarding you. Newcomer of the year for your work in Polynesian Wikipedia. Oh! Congratulations! Uh, uh, thank you for. Uh, <laughs> surprise! Surprise! really surprised. How many? Uh, I see. In the beginning, in the Zoom, there is a surprise text. Yeah. Is it the surprise? This is the surprise. Yeah. Yes. So really surprise about this <laughs> Thank you so much <laughs> congratulations. So I'm going to hop off the call. I uh, to say. <laughs> I really <laughs> uh, well, uh, the privilege so Oke, okay, baik kawan-kawan, uh, jadi tadi adalah video uh, pengumuman dari Wikimedian of the Year 2021 kategori pendatang baru terbaik Nah sekarang sudah hadir bersama saya di sini ada Mbak Carma Citrawati Halo Mbak Citra Halo Mbak Ami yang pertama selamat ya Mbak, sudah mendapatkan penghargaan Tadi ya pendatang baru terbaik Wikimedian of the Year 2021 Gimana nih kabarnya Mbak Citra dan perasaannya setelah mendapatkan penghargaan tersebut? Um, kabar sangat baik Mbak Dan mas, sampai hari ini masih, masih dalam suasana sangat gembira ya Maksudnya masih senang sekali dan semakin ingin banyak berkontribusi lagi <laughs> Bertanggung jawab atas penghargaan yang diperoleh <laughs> Ya uh, sempat terkejut nggak Mbak waktu uh, diumumkan bahwa Mbak Citra ini ternyata uh, menerima penghargaan pendatang baru terbaik, nah gimana tuh Mbak? Iya, sangat kaget ya Mbak ya, maksudnya hmm. saya tidak pernah terpikir untuk uh, penghargaan ini karena uh, saya memang baru di Wikimedia, jadi baru aktif beberapa tahun ini kan jadi tidak pernah tahu informasi tentang Wikimedia Wikimanian of the years atau apapun itu, jadi ya hanya Melakukan apa yang bisa saya lakukan di komunitas saja selama beberapa tahun ini, dan memang kebetulan sedang concern di komunitas seperti itu. Um, kaget terus terang, sangat, sangat, sangat, sangat kaget, dan saya sudah tidak bisa berkata apa-apa ketika itu karena ya, awalnya memang katanya hanya wawancara biasa kan terhadap komunitas-komunitas, ya, komunitas, beberapa komunitas yang aktif, kemudian diwawancarai beberapa orang gitu jadi saya mempersiapkan hari itu ya memang untuk diwawancara sebenarnya untuk eh, apa sih aktivitas saya, kemudian bagaimana Wikimedia eh, Bali dan Indonesia seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan ke saya ketika wawancara tapi ternyata itu ya untuk eh, kejutan juga waktu itu tidak menyangka sama sekali gitu. Iya, nah ini e, berbicara soal e, pendatang baru terbaik ini kan berarti e, memang Mbak Citra ini juga belum lama ya berkegiatan hmm. e, di proyek-proyek Wiki, kemudian juga bergabung di komunitas Wikimedia Indonesia di Denpasar ya Mbak. Nah ini mungkin Mbak. bisa diceritakan sedikit nih perjalanan Mbak Citra dari awal berkontribusi kemudian apa sih gitu yang membuat Mbak Citra kemudian tertarik untuk Uh, tetap melanjutkan uh, berkegiatan gitu di Wikimedia Indonesia bahkan sampai sampai sekarang karena kan Mbak Citra ini sebenarnya juga punya latar belakang uh, penulis dan juga aktivis ya Mbak untuk sastra Bali nah ini kan sebenarnya menarik gitu nah uh, silakan Mbak Citra kira-kira pengalaman ini seperti apa gitu dari awal Iya uh, sebenarnya sih uh, saya kan pertama kali berkontribusi itu Um, dari suami saya dulu sih, yang ingin mengaktifkan Wikipedia, yang Wikipedia Bali-nya gitu kan, dia pengennya. Oh, biar ada Wikipedia Bali. Awalnya sih, saya pikir, oh iya sih, menarik sih untuk membuat uh, Wikipedia Bali gitu. Saya ikut berkontribusi, saya ikut Wiki um, kemudian bertemu dengan beberapa teman-teman di Wikimedia Indonesia waktu itu, um, ya lumayan banyak memberikan inspirasi juga ya bertemu dengan orang yang baru dari berbagai komunitas yang awalnya juga saya pikir tidak ada Wikimedia Jawa, tidak ada Wikimedia Sunda gitu ya karena ya saya juga tidak terlalu tahu tentang Wikipedia waktu itu jadi e, akhirnya saya ikut di sana. Nah, awal-awal itu memang nggak terlalu aktif sih Mbak kalau saya karena waktu itu masih bekerja di beberapa instansi jadi tidak terlalu aktif Uh, kemudian akhirnya memutuskan untuk aktif ya memang karena uh, saya lihat di Wikipedia kalau memang untuk menulis secara penuh hanya artikel saja mungkin bisa bosan ya. Maksudnya hanya terus menulis artikel, artikel seperti itu kan bosan. Tetapi uh, Wikimedia ini memberikan saya satu tempat yang lebih mengasihkan lagi. Ternyata ada wiki source loh, ternyata ada uh, wiki wiktionary loh seperti itu. Jadi, disitulah saya mulai lagi. Oh, ternyata ada yang lain nih. Selain Wikipedia, tinggal tentang menulis aja. Ternyata saya bisa masukkan manuskrip juga di sini, seperti itu. Jadi, saya mulai mencari-cari. Memang sih, um, saya berkali-kali bilang ke siapapun yang menanyakan kepada saya, apa sih pengalaman barunya yang kamu dapat di Wikimedia, Wikipedia gitu ya, semua hal yang saya lakukan di Wikipedia, di Wikimedia ini adalah sesuatu yang baru menurut saya, sistem wiki dan semuanya itu adalah hal yang baru sekali untuk saya pribadi em, mengetahui bagaimana caranya membuat data dan saya selalu merasa wow, kok bisa kayak gini ya gitu kan, misalnya tahu Wikidata saya kan tahu di Wikidata dikit-dikit kan tidak terlalu banyak, kemarin kalau tidak terlibat dalam uh, membuat data digital untuk manuskrip untuk katalog waktu wiki lontar juga tidak terlalu tahu dan saya pikir wah ini benar-benar keren gitu. Nah, dari situ saya memutuskan untuk kenapa saya tidak aktif saja di komunitas dan lebih intens lagi untuk berkontribusi. Nah, uh, kebetulan juga waktu itu ikut uh, ada satu project yang memang uh, saya meretype lontar banyak uh, kemudian mengajak teman-teman juga dan kebetulan orang yang saya ajak berkomunikasi dari PANLEG memutuskan untuk memindahkan semua datanya ke wiki pustaka. nah dari situlah saya pikir oh itu awal mulanya saya memang harus lebih aktif lagi kalau di wikipedia nya saya memang memiliki target tersendiri untuk menuliskan artikel-artikel lain yang selain tentang Bali ya maksudnya yang hobi-hobi saya, saya suka nonton film, saya suka baca buku yang seperti itu yang saya tulis di wikipedia mungkin sangat sedikit ya um, artikel saya yang tentang Bali kalau di Wikipedia Bali, tetapi yang lainnya masih tentang ya tentang Korea, tentang uh, India, tentang drama-drama, tentang uh, makanan yang seperti itu sih mbak. Uh, Dan memang uh, saya pikir awalnya saya berpikir uh, menulis artikel di Wikipedia itu sulit, loh kan harus ada ini harus ada itu. Tapi lama-lama juga saya sangat menikmati itu uh, prosesnya memang harus kita jalani dengan sangat santai ya. Tapi ya sangat Menyenangkan, sangat menyenangkan sekali bisa terlibat di semua Project Wiki saya pikir Saya mencoba untuk aktif di berbagai komunitas bertemu dengan teman-teman yang baru Saya sangat senang sekali itu kemudian bisa berkontribusi lebih banyak Ya, itu pengalaman yang sangat luar biasa, Mbak, yang tidak bisa saya dapatkan di tempat lain ya, yang bisa saya ketemu dengan orang-orang yang memang benar-benar orang-orang baru terus gitu, orang-orang yang memang concern uh, tentang budaya dan juga uh, bahasa mereka sendiri seperti itu. Itu sih, Mbak, pengalaman <laughs> ini saya. Oke, menarik sekali sih, Mbak, ini kan juga sebenarnya karena kemarin ya mungkin yang proyek Wiki Pustaka ini untuk digitalisasi hmm. lontar ini kan memang... Sebenarnya juga uh, ada hubungannya juga dengan latar belakangnya Mbak Citra sendiri ya gitu. Jadi mungkin yeah, itu betul. kenapa juga Mbak Citra jadi lebih pengen terlibat lebih yeah. jauh gitu ya Karena memang yeah. uh, di situ juga ada keahlian Mbak Citra juga di situ Nah mungkin bisa cerita sedikit Mbak keterlibatan Mbak Citra Dan juga mungkin teman-teman dari Wikimedia di Denpasar ya Untuk kegiatan uh, apa digitalisasi lontar ini Uh, kalau untuk yang wiki pustaka, memang kan waktu itu ya uh, saya hanya sebagai advisor saja karena itu lanjutan dari project uh, project saya dengan Panleg uh, itu hanya meri type lontar lontar yang memang sudah ada di archive, kemudian kita pindahkan yang sudah terketik, kemudian kita bisa uji baca lagi di uh, wiki pustaka itu yang sangat menyenangkan sebenarnya memvalidasinya bersama, kemudian uh, teman teman mulai terlibat teman teman di komunitas Wikimedia media dan pasar mulai terlibat lagi adalah ketika project wiki lontar dengan eh, pada waktu kita mengajukan grant untuk wiki site waktu itu. Jadi eh, karena kita sudah punya wiki pustaka yang walaupun waktu itu masih eh, belum rilis tapi eh, kami semua punya keyakinan kita harus punya nih eh, tempat untuk lontar-lontar eh, karena di Bali kan banyak sekali mbak ada lontar yang memang pemiliknya tidak memiliki data secara digital Uh, maksudnya tidak ada katalognya kemudian masih berupa katalog manual kemudian jika kita lihat persebaran manuskrip di Bali kita tidak bisa tahu secara pasti ya uh, berapa sih sebenarnya kita punya data dan memang apakah lonternya dalam kondisi yang bagus masih bisa terbaca atau bagaimana itu kita tidak secara real tahu. Meskipun uh, kini sudah banyak ada pendataan yang dilakukan oleh penyuluh bahasa Bali itu saya sangat saya apresiasi itu merupakan langkah awal dan mungkin kedepannya kami bisa kerjasama untuk membuatkan sebuah data ya yang kita bisa bikin di kita bisa buatkan untuk terintegrasi di wikidata seperti itu nah teman-teman mulai terlibat di situ di Project wikilontar jadi kita mengajukan waktu itu proposal dengan belia Yoep sebagai ininya ketuanya gitu ya karena memang bioep yang punya ide untuk membuat itu dan ya kami kami menyanggupi. Baiklah, kita akan coba buatkan data itu, gitu kan? Waktu itu. Kita coba-coba saja untuk mengajukan hibah, kemudian diterima dan ya mulailah kita membagi-bagi diri kan. Nah, ada yang memang karena memang kita tidak hanya di, di, di komunitas itu tidak hanya tamatan sastra Bali kan, ada juga yang dari teknik, kemudian ada yang suka memang desain, jadi kita bagi tugasnya berdasarkan apa yang kita mampu saja sebisanya waktu itu. Nah, itu pertama kali komunitas melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pelestarian atau perawatan lontar jadi memang um, untungnya ada beberapa yang memang sudah uh, sering ikut dengan uh, kami di luar komunitas Wikimedia untuk melakukan uh, konservasi, kadang-kadang kami perlu orang gitu kan, ayo siapa yang mau ikut gitu. Jadi eh, mereka sudah memiliki beberapa pengalaman juga di bidang itu, misalnya membersihkan, bagaimana cara membersihkan, kemudian uh, tahap-tahapnya itu sudah ada. Nah. Um, Ya ceritanya memang cukup panjang mbak karena uh, kita punya list beberapa tempat yang akan kita tuju dan tidak semua juga menyetujui untuk membuka naskahnya karena memang uh, ya cukup sulit untuk mendapatkan izin untuk membuka naskah Waktu uh, sampai hari ini pun ada beberapa list ya 12, 6, 12 tempat kira-kira yang ada di list nama saya dan saya tawarkan beberapa mau enggak karena itu kan e, harus berlisensi dan masalah yang lain ya e, di Wiki Pustaka itu bisa di-share e, oleh dibaca oleh semua orang, diedit fotonya diunggah. Nah, untuk me meyakinkan pemilik lontar seperti itu keadaannya itu memang lumayan e, memerlukan waktu seperti itu. E, setelah itu kita bisa mendapatkan e, izin, setelah mendapatkan izin e, lontarnya kami bersihkan, kemudian e, kami digitalkan bagian depan belakangnya saja yang mendapatkan akan izin tidak seperti koleksi yang ada di Wiki Pustaka kan yang di Internet Archive milik Dinas Kebudayaan kan memang full semuanya ada di sana tetapi yang kami kerjakan di proyek Wiki lontar itu hanya bagian depan belakangnya saja yang mendapatkan izin. Jadi jika memang ada teman-teman uh, yang ingin meneliti lagi tentang lontar itu tertarik bisa menghubungi langsung pemiliknya kan semuanya sudah ada informasinya. Jadi saya pikir uh, komunitas Wikimedia dan Pasar hanya memberikan jalan depan depannya saja bahwa ada data lontar segini loh, kemudian jika dicari misalnya lontar ramayana ada berapa kita bisa tahu jumlah pasti dari kepemilikan lontar itu dengan kondisinya dan ya bagusnya juga kita bisa membantu masyarakat untuk membuatkan katalog gitu sebenarnya dan itu pekerjaan yang ya luar biasa untuk saya pribadi karena mengerjakannya cukup dengan beberapa orang di depan-teman komunitas Mbak Ami tahu berapa orang kami di komunitas yang aktif jadi itu sangat-sangat menantang sekali bagaimana setelah kita di tengah perjalanan itu kan ada pandemi juga kan bagaimana kami harus bahkan ada satu tempat yang memang hmm, sudah harusnya kami turun waktu itu di Singaraja tidak bisa turun karena pemiliknya memang sudah berumur kemudian beliaunya mengatakan bagaimana kalau hanya dua orang saja yang datang baru bisa kami mengizinkan karena kondisi pandemi seperti ini wah akhirnya kami batalkan kami tunda bukan batalkan kami tunda itu kamu masih punya hutang berarti kan yang dengan yang di Singaraja kami cari tempat lain alternatif lain yang mengizinkan gitu jadi banyak sekali cerita-cerita selama pengerjakan, pengerjaan proyek di wikipustaka untuk mengisi wikipustaka kemudian untuk mengerjakan um, apa lontar membacanya kemudian memvalidasinya Benar-benar luar biasa, Mbak. Oh ya, Mbak, ini saya jadi penasaran nih mau tanya kalau misalnya proses ini ya, prosesnya sendiri gitu ya dari membersihkan sampai kemudian dia bisa didigitalisasi itu berapa lama sih butuh waktu untuk melakukannya gitu? Sebenarnya yang kemarin di Wiki Lontar kita membersihkannya dibantu oleh penyuluh Bahasa Bali. Kalau hanya 13 orang, Uh, dari Wikimedia dan Pasar tidak mungkin selesai dalam 3-4 hari waktu itu, tiga hari lah untuk lontar 150-an waktu itu dengan tebal yang bervariasi uh, jadi kita dibantu oleh penyuluh bahasa Bali misalnya kami mengerjakannya di desa, ter, desa A jadi kami akan mengundang beberapa penyuluh satu kecamatan untuk membantu kami untuk membersihkan gitu jadi kami memberikan mereka Uh, ini apa, minyak sereh dan alat-alat untuk mereka bersihkan itu kemudian kita bekerja bersama jadi mereka yang membersihkan semua bagiannya kami mulai dengan membuatkan metadata di Google Form seperti itu. Jadi itu memudahkan sekali dengan mengajak teman-teman penyuluh jadi gitu. Dan memang dari awal memang dibantu oleh mereka semua untuk mencari siapa misalnya pemilik lontar yang memang bersedia atau membutuhkan katalog dengan cepat misalnya koleksinya tidak terurus seperti itu dan bersedia lontar depan belakangnya difoto atau didigitalkan itu dibantu oleh penyuluh bahasa Bali. Jadi mereka akan bertugas di setiap desa ada satu mbak. Jadi di setiap desa di Bali ada satu penyuluh bahasa Bali, jadi kami bisa memanggil dari desa lain juga. Yang penting, mereka satu kecamatan atau bahkan dari satu kabupaten itu sangat membantu sekali dan itu benar-benar mempercepat prosesnya juga ya Mbak ya iya, karena kan lembar kita bersihkan lembar per lembar jadi kita bersihkan mm -hmm. lembar per lembar anggaplah misalnya lontarnya ada 70 gitu kan 70 lembar kalau hanya saya dan beberapa teman-teman di komunitas saya pikir tidak akan selesai gitu kan Saya membersihkannya tembanya. ini kan ada, ada, ada tekniknya sendiri ya Mbak nggak? Cuma ya yeah, benar <laughs> Ya, hanya digosok saja tapi kan juga ada harus hati-hati juga ya Mbak ya yang. harus berhati-hati hmm. harus dengan sabar dengan hmm. tidak boleh terburu-buru karena kalau misalnya digosok saja itu kan bisa saja hmm. permukaannya rusak kemudian hmm. malah dia patah gitu kan maunya kita menyelamatkan malah kita merusak itu kan hmm. uh, merusak kepercayaan pemilik lontar juga kepada kita gitu jadi memang harus benar-benar dengan kondisi tubuh yang aduh harus benar-benar fit untuk membersihkan lontar karena kita juga menggunakan alkohol dan minyak sereh juga jadi ya cukup, kita bagi disana seharian di sana. itu ya mbak ya? iya benar-benar seharian Um, untuk 150 bisa dua hari kita ambil dan itu kan kita langsung mengidentifikasi um, ada satu orang yang memang dari lokal expert uh, di penyuluh bahasa Bali yang saya mintai bantuan untuk membantu saya untuk mengidentifikasi juga ini lontar apa sih judulnya apa enaknya jadi kadang-kadang kan ada lontar yang uh, judulnya dengan isinya tidak sesuai karena mungkin keterbatasan uh, pemilik atau keterbatasan orang sebelumnya yang sempat mengidentifikasi jadi ada kekeliruan atau uh, kesalahan dalam penulisan judul jadi kami memperbaiki itu lagi gitu jadi itu sih uh, kemarin kemudian kalau proses digitalisasinya ya menggunakan uh, kamera yang memang kami uh, sewa waktu itu dan uh, beberapa perlengkapan yang memang ya seadanya sebenarnya tidak seperti proyek-proyek besar lainnya yang berhubungan dengan digitalisasi lontar tapi kami mencoba untuk membuatnya semaksimal mungkin yang semampu kami bisa lakukan jadi yang penting lontarnya bisa terbaca dengan sangat baik di wiki pustaka dan itu juga perlu trial error waktu pertama gimana sih masukin fotonya atau gimana kan itu dicoba-coba beberapa kali Filenya harus seberapa besarnya seperti itu. Sempat juga mengganggu beberapa teman-teman di Wikimedia. Gimana sih, kok nggak bisa ini e, atau apa? Keyboardnya kok nggak mau itu sempat menjadi permasalahan juga e, ketika kami melakukan digitalisasi. Dan untuk data, memang e, masuk masuknya Wikidata memang set dan e, ada teman satu lagi di komunitas yang memang dia yang memasukkan di Wikidata. Jadi saya memang e, fokus di wiki pustaka untuk mengetik atau type nya kemudian menguji baca bersama Ayu, Siti Ima, itu saya baca dan Prof Reed juga validasi dibantu juga dengan teman-teman penyuluh karena ada beberapa teman-teman penyuluh dan mahasiswa Udayana Jadi mahasiswa Udayana yang memang mendapatkan mata kuliah komputerisasi, komputerisasi, komputerisasi Aksara Bali Waktu itu karena pengampu mata kuliahnya Bayu dari komunitas juga jadi mereka diajaklah beberapa kali jadi bantuannya cukup besar waktu itu dari teman-teman kalau tidak ada mungkin aduh, tidak akan selesai dalam waktu yang uh, ditentukan waktu itu karena saya juga pikir ini cukup besar karena 600, lumayan 600an, 602 ya kalau tidak salah 602 lontar yang harus saya uji baca dan juga validasi ketika itu jadi memang dibantu oleh teman-teman dari berbagai komunitas siapapun yang waktu itu mau bersedia memiliki waktu e, mereka pasti ikut seperti itu dan memang e, memperkenalkan sistem wiki itu kan memang cukup rumit juga mbak apalagi virtual maka dari itu waktu dengan Udayana dengan teman-teman mahasiswa Udayana waktu itu kita bagi beberapa sesi jadi kita ketemu langsung waktu itu kondisinya masih sudah lumayan membaik, ya sempat membaik pandemi tidak terlalu ganas lagi sebelum varian Delta ada-ada, jadi kami sempat bertemu dengan 10 orang, kemudian 15 orang, cicil, kemudian ada lagi 3-4 orang mahasiswa yang datang saya harus temui ke kampus seperti itu, jadi benar-benar harus karena kan memberitahu apa sistem wiki pustaka, bagaimana cara menginstal keyboardnya, bagaimana mereka memvalidasi itu tidak bisa kita lakukan secara virtual. Jadi waktu itu kami memutuskan untuk baiklah kita adakan saja secara langsung tapi e, beberapa orang, kita bagi enam orang, tujuh orang, berapa orang yang datang yang bisa membantu, kita akan bantu waktu itu. Seperti itu. Hmm. Apresiasi memang ya Mbak kepada teman-teman komunitas yang juga membantu uh, Apa ya berjalannya kegiatan ini Kemudian juga ya, dari teman-teman komunitas Denpasar ya Yang menginisiasi untuk apa adanya proyek ini juga sih gitu Nah uh, ya. mungkin uh, dari Mbak Citra mungkin kepada teman-teman yang kemudian tertarik gitu ya Untuk kemudian ya. juga terlibat gitu Mungkin ada pesan-pesan khusus gitu Mbak uh, Sebenarnya saya sangat menginginkan kontribusi dari siapapun yang tertarik dengan aksara Bali ataupun dengan bahasa Bali. Saya berpikir teman-teman tidak perlu merasa takut. Saya takut tidak bisa bahasa Bali. Saya takut tidak bisa membaca Wikimedia. Lah, tempat kita untuk belajar jadi. Uh, salah satu rumah yang bisa kita gunakan untuk belajar ya di Wikimedia, di semua proyeknya Wikimedia kita bisa belajar bersama tanpa harus merasa takut dan saling menyalahkan. Teman-teman uh, yang tertarik misalnya dengan uh, menulis artikel atau membagi informasinya dengan bahasa Bali bisa langsung berkontribusi di Wikimedia. Jika ada kesulitan kita punya tempat atau ruang untuk ber, uh, berdiskusi, untuk saling bertanya, saling uh, saling memberikan kritik yang membangun itu sangat terbuka untuk kami di Wikimedia eh, Bali ataupun juga di Wikipedia Indonesia akan sebenarnya dan tidak harus orang Bali yang berkontribusi untuk ini ya jadi orang siapapun yang memang eh, memiliki eh, fokus dengan eh, memiliki ketertarikan eh, dengan Wikimedia atau proyek-proyeknya itu sangat terbuka sekali bisa bisa bergabung gitu. Di Wiki Pustaka selain juga ada lontar kan yang bisa kita validasi, banyak juga orang asing juga yang mempelajari itu. Jadi tidak hanya orang Indonesia saja kan. Peneliti-peneliti asing juga mempelajari lontar dan belajar membaca aksara Bali juga. Jadi mungkin teman-teman yang tertarik tidak perlu merasa takut jadi tidak perlu takut salah atau takut semua orang e, sangat wajar ya jadi melakukan kesalahan e, apalagi dalam proses belajar saya sangat menyadari itu semua jadi mari kita berkontribusi bersama kalau enggak di kita siapa lagi mau orang orang asing saja yang lebih pintar dari kita gitu kan jadi lebih baik kita sendiri yang tahu tentang budaya kita sendiri apalagi sudah ada sourcenya jika salah atau keliru itu bisa kita perbaiki bersama jadi sistem di wiki itu kan sangat terbuka sekali dengan hal-hal uh, seperti itu jadi tidak perlu merasa uh, takut gitu. Yang yang kami alami di komunitas kan seperti itu mbak takut salah kemudian uh, takut nanti uh, diejek nanti ini salah dan sebagainya itu masih sangat kental. Jadi saya pikir uh, dengan mengkampanyekan bahwa Wikipedia itu bisa diedit ataupun bisa kita lakukan pengecekan bersama itu sangat membantu juga jadi historinya juga jelas kalau misalnya teman-teman memiliki akun silahkan bergabung bersama kami dimanapun Terima kasih Mbak ya memang betul ya Mbak memang apa namanya mungkin kadang-kadang kalau teman-teman di luar sana yang masih baru yang belum tahu itu masih apalagi kalau sudah proyek bahasa daerah, nah itu, yeah. aduh, nggak bisa nih, atau mungkin takut yeah. salah, takut uh, tidak bisa menulis atau tidak bisa uh, apa menuturkan bahasa tersebut gitu. Padahal sebenarnya ketika mereka sudah terjun komunitas, itu kan komunitas ini tempat yang aman gitu ya untuk berbagi, yeah. untuk saling berdiskusi, saling belajar gitu. Sebenarnya mm -hmm. seperti itu. Nah. Untuk teman-teman yang tertarik kan sebenarnya platformnya sudah ada Kalau yang suka nulis mungkin tadi Wikipedia yang suka tadi ya mungkin Tertarik digitalisasi, membaca lontar dan yeah. sebagainya ada source tadi kemudian juga ada wikidata platformnya sudah ada komunitasnya sudah ada tinggal kemauannya sebenarnya ya yeah. mbak untuk bergabung nah, ini ada atau enggak nih semangatnya gitu nah ini sebenarnya juga yang termasuk yang mbak Citra dan kawan-kawan lain di komunitas Wikimedia dan pasar maupun komunitas Wikimedia Indonesia lain juga selalu uh, berusaha untuk tumbuhkan lah gitu terutama mm -hmm. untuk teman-teman yang baru bergabung ya, gitu baru kenal yeah. dengan wiki dan proyek uh, dengan Wikipedia dan proyek-proyek wiki lainnya. Nah, kalau dari Mbak Citra sendiri gitu ya. Uh, setelah apa namanya mendapat penghargaan ini kemudian juga sekarang masih mengerjakan tadi ya proyek digitalisasi lontar juga kadang-kadang hmm. menulis di Wikipedia. Selanjutnya apa nih gitu untuk Mbak Citra dan mungkin untuk teman-teman komunitas Wikimedia Denpasar gitu. <laughs> Uh, sebenarnya yang sedang saya kerjakan sekarang sih sebenarnya di Wiktionary di masih di inkubator Wiktionary kamus untuk bahasa Bali saya, karena saya pikir uh, orang Bali belum punya uh, kamus yang proper maksudnya belum ada beberapa kamus tapi saya pikir lebih baik kita bisa kolaborasikan bersama di Wikipedia uh, di Wikimedia jadi saya sedang menggarap. Untuk wiksendiri, selain juga memang ingin membuat uh, satu project uh, di Wiki Pustaka, itu tentang uh, istilah apa lontar-lontar usada atau uh, lontar apa lontar pengobatan tradisional. Ini kan lagi, lagi hits nih, lontar uh, ini lontar pengobatan tradisional. Mungkin uh, saya masih rancang-rancang dulu kegiatannya seperti apa uh, usada ini akan saya. Uji baca dengan beberapa teman-teman juga di komunitas dan juga melibatkan beberapa mahasiswa dan juga akademisi untuk membuat kajian tentang usade yang sedang ada di wiki pustaka. Sementara sih itu saja mbak, dua itu saja saya pikir sudah setahun dua tahun ini juga akan terus untuk di situ uh, mengkategorikannya sudah saya kategorikan di wiki pustaka lontar-lontar usadenya semua sudah saya kategorikan uh, agar mudah kita mencarinya kemudian tinggal saya eksekusi saja untuk uh, bagaimana nantinya kita akan berencana untuk membuat kajian untuk usade usade mungkin ya usade itu kan kat, uh, ada juga beberapa nama-nama tumbuhan dan nama-nama hewan yang terdapat dalam usaha itu kita bisa masukkan juga ke dalam Visionary ataupun ke wiki spesies atau ke ya, jadi itu masih uh, next project-nya seperti apa. Mungkin itu untuk tahun ini selain memang akan uh, membesarkan Visionary-nya, karena kami tidak punya Visionary, belum ada Visionary untuk bahasa Bali, jadi mungkin di situ Um, mengajak teman-teman lebih banyak lagi yang mau bergabung di Wikimedia Denpasar untuk kedua Project itu atau mungkin ada yang mau dengan Project yang lain silahkan itu sangat terbuka kami kami sangat mendukung semua hal yang berhubungan dengan uh, pelestarian bahasa, sastra dan aksara Bali seperti itu. Oke terima kasih sekali Mbak Citrawah, apa saya pindah ke Bali aja ya nih biar bisa terlibat <laughs> ayo untuk Mbak, ikut proyek-proyek. <laughs> ini yeah. memang uh, mudah-mudahan sih Mbak Citra dan teman-teman komunitas di apa Wikimedia Denpasar uh, Lancar ya dalam baik itu dalam yeah. hal persiapan maupun juga nanti pelaksanaan kegiatannya gitu mm. supaya uh, Apa ya uh, hasilnya juga bisa yeah, dinikmati itu. dan bermanfaat lah gitu bagi uh, orang banyak juga gitu dan mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya banyak nih teman-teman baru yang bergabung juga ya Di komunitas ya, gitu supaya nanti Juga uh, bisa lah membantu teman-teman komunitas Melaksanakan proyek-proyek tadi ya, Baik, betul. Mbak Citra ini Sudah lama sekali kita ngobrolnya ya Jadi sepertinya ya. sudah di uh, Akhir acara juga Mungkin sebelum saya tutup acara ini Silakan Mbak Citra kalau mau ada Mungkin kata-kata uh, terakhir Mungkin kata-kata motivasi uh, Kepada teman-teman di luar sana Yang juga baru mulai untuk berkontribusi mm -hmm. Silakan Mbak Citra Ya, uh, saya berterima kasih sekali. Sebenarnya atas saya sampai bisa mendapat penghargaan ini tidak pernah terpikirkan dalam hidup saya, tidak pernah terpikirkan dalam jalan kehidupan saya saya bisa memperoleh. Menurut saya ini adalah berkah, ya. menurut saya ini adalah uh, keberuntungan untuk saya pribadi dan memotivasi saya untuk lebih banyak lagi uh, melakukan gerakan-gerakan yang memang uh, Wujudnya memang untuk pelestarian bahasa Aksara di daerah saya sendiri khususnya Bali. Jadi untuk teman-teman yang memang hari ini memang juga melakukan kegiatan-kegiatan kecil seperti yang saya lakukan juga yang awalnya memang kegiatan kecil tapi kita tidak pernah tahu manfaatnya untuk orang lain ya jadi jangan pernah menyerah karena kontribusi kecil itu lebih sangat bermakna bagi orang, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi tetap saja berkontribusi, tetap saja di um, fokus masing-masing dengan saling membangun dan saling mendukung saya pikir Indonesia akan bisa lebih baik lagi dari segi uh, kualitas seperti itu. Jadi saya menunggu sekali teman-teman di wilayah Indonesia dimanapun berada untuk bergabung bersama kami di Wikimedia Indonesia dimanapun untuk membangun bahasa daerah masing-masing seperti itu. Terima kasih Mbak. Terima kasih sekali Mbak Citra, mudah-mudahan nanti di tahun depan juga ada lagi ya kawan-kawan dari Indonesia yang menyusul mendapatkan penghargaan Wikimedia of the Year. Tadi juga saya akan kutip sedikit kalimat Mbak Citra tadi, apa namanya kontribusi yang kecil itu sangat bermakna gitu, jadi memang tidak harus ketika teman-teman mulai berkontribusi di wiki itu harus berkontribusi banyak atau yang seperti apa ya, tapi kontribusi kecil-kecil dulu nanti ketika teman-teman sudah menemukan kesukaannya, kira-kira mau melakukan apa, nah teman-teman bisa dedikasikan waktu dan juga energi untuk Uh, apa namanya melakukan kontribusi di situ begitu terima kasih sekali ya Mbak Citra waktunya sudah yeah, uh, sama -sama. bergabung bersama kami Wikimedia Indonesia untuk ngobrol-ngobrol mudah-mudahan uh, Mbak Citra sehat selalu dan mudah-mudahan yeah. selalu tetap aktif lah ya di komunitas Wikimedia dan Pasar. Dan terima kasih juga kepada uh, kawan Wiki semua yang sudah menonton acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan uh, acara ini bermanfaat bagi kawan-kawan uh, semua. Sehat selalu kawan Wiki, dimanapun kawan Wiki berada. Terima kasih. Sampai jumpa di acara lainnya.